Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi riwayat penghargaan riwayat penghargaan atau tanda jasa adalah data yang berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang akan langsung kepada PNS Elemen data yang diisi adalah jenis penghargaannya, tahun SK-nya, nomor SK-nya, terus tanggal SK-nya. Nanti yang akan diunggah seperti surat keputusan penghargaan atau tanda jasa. Berikut ini cara mengisi lewat penghargaan. Jadi kalau seandainya ada Bapak-Ibu yang mendapat penghargaan, dari presiden dari gubernur bahwa oh, ini boleh dimasukkan di sini tambah baru kalau bagian tidak punya silahkan langsung klik daftar web sudah sesuai klik iya kayak ini eh, akan langsung berubah jadi warna warna hijau itu menandakan kita, ini sudah data ini sudah selesai kita kita rubah dan begitu begitu juga dengan uh, yang lain-lainnya mungkin uh, ini yang dapat saya sampaikan uh, terlebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh